Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala waala anbiya'i wal mursalin Sesiudin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqala waala Ta'ala fi wal murssalin. Sesiudin Muhammad waala aashrafil ambiyaa wal murssalin. Sesiudin Muhammad waala aashrafil ambiyaa wal murssalin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa qurana ja'alna bainaka wa la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastura amma Hadirin jamaah, salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita mengawali hari dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita tadi dan semua salat kita yang lainnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti amin ya rabbal alamin pagi hari ini tema yang kami angkat seperti terlihat di layar dan juga sudah diumumkan urgensi ma'rifatul zaman yang artinya adalah pentingnya memahami kondisi zaman dan pembahasan ini kita ambil berdasarkan pesan-pesan Nabi kita yang masuk dalam kelompok hadis-hadis min alamatis sahah, di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat jadi Nabi banyak menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan jauh di masa sesudah para sahabat wafat, berlalu nah jadi kita mengambil hadis-hadis tersebut untuk mempelajari kondisi kita sekarang dan kalau nanti kita dengarkan hadis-hadis itu kita akan sadar betapa benarnya sabda-sabda Nabi dan pembahasan ini kalau kita kumpulkan setidak-tidaknya ada delapan kondisi zaman yang kita hadapi sekarang ini namun, sudah barang tentu tidak mungkin pagi hari ini kita selesaikan semuanya. Ya. Karena kalau kita ngotot ingin menyelesaikan semua, bisa-bisa kita pulangnya besok nih. gitu. Atau kalau kita ingin selesai jam 6, bisa kita selesaikan semua. Cuma pulang-pulang keluar asap dari kepala gitu. Karena saya ngomongnya 10 kali lipat kecepatan yang mestinya saya bicarakan. Jadi kita orientasinya bukan materi ya, tapi kita orientasinya pemahaman ya jadi mohon maaf kalau nanti saya membahas dari delapan poin ini mungkin cuma satu poin yang saya bahas ya. ada masalah? enggak ada masalah ya? <laughs> karena kalau ada masalah saya repot juga ini gitu. oh jangan Ustadz, semuanya dibahas itu waduh repot ini saya pulang besok nih gitu. baik, nah Bapak dan Ibu rahimakumullah berdasarkan beberapa hadis Nabi kondisi zaman yang kita hadapi sekarang ini diantaranya adalah satu ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam Belum ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini pak Jadi kalau kita jujur Inilah babak dimana umat Islam babak belur ya. Ini realitas pak Dan kita tidak menyesal Kita tidak ingin apa namanya Ngomel sama Allah Tidak boleh Ya Kita harus terima takdir ini Karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran Bahwa Tabiat dunia memang demikian dunia itu bukan akhirat kalau akhirat segala sesuatu sifatnya bako, bako artinya lestari, abadi untuk selama-lamanya orang yang di akhirat senang akan senang terus pak dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu <tik> tapi orang yang sedih di akhirat akan sedih terus tapi kalau dunia ini tempat sedih dan senang sehat dan sakit, untung dan rugi menang dan kalah, silih berganti karena semua sifatnya sementara Sampai ada lagunya kan, sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya pun sementara ya, itulah dunia. Nah kita sekarang sementara lagi di babak kelam, tapi wow. bukan berarti akan terus begini Pak. Akan datang nanti babak dimana kembali cerah, kembali terang. Ya, kita mengalami atau tidak nggak penting, nggak penting. Bukan syarat masuk surga bahwa kita di dunia harus mengalami keadaan terang benderang dulu gitu, atau kita berjaya dulu, kita menang dulu, bukan ya dunia ini bukan kunci untuk menentukan nasib di akhirat dalam pengertian orang senang di dunia pasti senang di akhirat belum tentu ya, orang sedih di dunia pasti sedih di akhirat, belum tentu gitu. yang kedua zaman ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum yahudi dan nasrani alias peradaban barat jadi Mas. Allah Ta'ala menguji umat islam hari ini dengan kekalahan di satu sisi sementara kaum kafir barat, Eropa Amerika, Yahudi Nasrani malah Allah kasih kemenangan sepakat Bapak Ibu? sepakat ya? atau ada yang mau mengatakan, wah Ustadz salah kita lagi menang sekarang, Yahudi Nasrani yang kalah mereka ngekor sama kita, ada yang berpendapat begitu? Ya. kalau ada saya sarankan wudhu deh, jangan-jangan tadi sholat gak pakai wudhu, mata masih belekan gak bisa ngebedain, mana yang terang, mana yang gelap mana yang cowok, mana yang cewek, itu akhirnya jadi gay nah jadi saudara kurahimakumullah ini yang kedua, yang ketiga ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita itu bahasa nabi seperti itu hadisnya yang keempat ini era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin apa itu artinya riddah? siapa yang tahu? apa riddah pak? riddah itu artinya murtad jadi gejala kemurtadan di kalangan kaum muslimin hari ini merebak pak jadi kita harus paham bahwa dosa dalam islam ada tiga tingkatan pak tingkatan paling rendah disebut as-saghair dosa-dosa kecil tingkatan yang lebih ke atas lebih mengerikan namanya al-kabair dosa-dosa besar tapi ada yang lebih mengerikan lagi paling mengerikan namanya dosa-dosa nawakidul iman dosa yang membatalkan iman jadi kalau orang terlibat dalam dosa itu murtad murtadnya keluar dari islam padahal dia tidak sangka dia sedang keluar dari Islam dia nggak sadar dia sedang keluar dari Islam perlu contoh? perlu contoh? contoh seorang mengaku muslim tapi mengatakan semua agama sama nah, itu batal imannya Pak semua agama baik semua agama benar ini kalimat batil karena tidak kita temukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis kalimat seperti ini tidak ada yang ada adalah Allah berfirman Inna dina Islam Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam Kalau Allah bilang hanya Islam berarti ada yang lain tidak? Tidak ada yang lain Atau dalam ayat lain lagi Allah berfirman Wa mayyibtari minhu wa huwa fil minal Ali Imran 85 dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang yang meru merugi. Kurang jelas tuh ayat, kurang jelas. Ya jelas kan? Kalau Allah mengatakan demikian, apa pantas kita punya pendapat lain? Oh nggak mungkin lah Allah cuman ridho sama Islam. Aneh punya tetangga sebelah kanan rumah aneh orang Kristen, baik banget mah aneh. Tiap masak mesti ngirim ke rumah sebelah kiri rumah aneh, muslim jenggotan segini anggota partai islam, koruptor gitu agama mah baik semua tergantung oknumnya nah, ada nggak orang ngomong begitu zaman sekarang? ada kan? batal itu iman bahkan ada satu ayat lagi bunyinya begini muslimin surat al-hijr ayat 2 apa artinya? nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim ini ungkapan kegembiraan apa penyesalan? penyesalan dan penyesalannya gara-gara apa? salah milih agama dia nyesel kagak jadi muslim di dunia jadi apa? jadi selain muslim yang berarti kak kafir jelas ya pak? Jadi jangan main-main dengan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat batil, pak. Allah nggak pernah membenarkan kalimat seperti itu. Ya. Maka sekarang saya uji nih jamaah sholat subuh musola an nur nih. Kalau saya ngomong begini benar apa salah nih? Islam agama paling benar. Itu benar apa salah? Benar. Yang benar. Benar apa salah? oke okay, yang bilang beneran angkat tangan yang bilang salah angkat tangan Masya Allah yang bilang salah kenapa Masya Allah Pak siapa sudah pergi haji Insya Allah berangkat haji jadi Saudaraku rahimakumullah Allah Ta'ala dalam surat At-Tawbah 33 bilang apa apa artinya dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Huda petunjuk Al-Quran dan dinul hak agama yang benar Al-Islam agar Allah menangkan Islam atas segenap agama lainnya sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukai jadi Allah bilang agama yang benar, apa agama yang paling benar? Agama yang benar. Nggak ada agama paling benar, Islam. Nggak ada ayatnya Allah mengatakan Islam agama paling benar. Bukan paling benar, Pak. Agama yang benar. Kalau kita bilang Islam agama yang benar, yang lain apa? Salah. Tapi kalau kita bilang Islam agama paling benar, berarti yang lain juga, juga apa, cuma kurang benar. Allah nggak mau kita bersikap setengah-setengah. Allah maunya kita tegas, Yakin. Ini dinul hak, ini agama yang benar. Ngerti, Pak? Ini harus duduk dalam keyakinan dan pemahaman seorang muslim. Nggak boleh kita ragu dengan ini, Pak. Nah, musuh-musuh kita, Yahudi Nasrani, sengaja menebar sebuah faham yang namanya pluralisme. Yang di dalam faham itu, sadar tidak sadar, orang-orang muslim lama-lama akan mengatakan, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Padahal itu kalimat termasuk kalimat nawaqidul iman. Kalimat yang bisa membatalkan iman seseorang. Ada nggak orang zaman sekarang ngomong begitu, Pak? Nah, bilang ada aja, Pak. Jangan bilang banyak, Pak. Capek, pusing, Pak Laberdi. gitu Dan betul, Pak. Nyatanya bukan ada, Pak. Banyak. Gitu. Karena apa? Karena pendidikannya udah ngawur Pak. Pendidikannya mengajarkan kita harus toleran dalam pengertian yang kebablasan. Kalau soal toleransi, umat Islam nggak usah diajarin, mau Udah ngerti kita. Kaedahnya apa? Lakum dinuku waliyahin selesai Lana amaluna walakum amalukum selesai Tapi jangan coba-coba mempengaruhi kita supaya kita berubah akidah kita, berubah keimanan kita nggak ada cerita Pak Nah cuman begini Setelah kita meyakini Islam satu-satunya yang hak, yang benar, yang lain batil Kita jalan di tengah-tengah umat manusia yang beraneka ragam-agama dan kepercayaan ini tidak boleh membusungkan dada Pak Nggak boleh merasa benar sendiri. Kenapa? Karena yang Allah katakan benar, sempurna, itu agama hmm. Islam. Kita ini agama Islam bukan? Kita bukan agama Islam, Pak. Kita Muslim. Muslim itu penganut agama. Manusia. Kalau agama Islam itu ajaran dari Allah Ta'ala. Ajaran Allah nggak ada cacat celanya, nggak ada kekurangannya. Tapi kalau yang namanya Muslim, manusia, kadang bisa benar, kadang bisa salah. Karena kita nggak boleh menyombongkan diri, Pak tapi nggak boleh juga keraguan kita ada terhadap Islam ini harus pol gitu penuh ya baik kita lanjutkan yang kelima ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperbutkan oleh gairul muslimin bangsa-bangsa lain selain kaum muslimin jadi kita ini diperebutkan Pak yang diperbutkan apanya yang diperebutkan SDA-nya, sumber daya alamnya negeri-negeri Islam maupun SDM-nya, sumber daya manusianya diperbutkan, mbak Dan yang memperebutkan siapa? Yang memperebutkan aneka ragam pihak selain kaum muslimin. Ada yang memperebutkan SDM umat Islam ini namanya ajaran komunis. Ada yang memperbutkan namanya ajaran kapitalis, ada yang memperebutkan namanya ajaran demokrasi, ada yang namanya humanis, ya kan? Ada yang namanya ajaran LGBT, ya kan? Semua menarik-narik, mencabik-cabik umat Islam. Makanya kita sekarang terpecah belah. Ya. Terus yang keenam ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah nggak punya rasa takut pada kaum muslimin. Nggak punya rasa takut mereka sekarang sama kita, Pak. Dan sebabnya apa mereka nggak takut sama kita? Karena kita jumlahnya banyak, tetapi seperti buih di genangan air. Ciri buih apa, Pak? Ciri buih itu tiga, Pak pertama buih itu ngikut gerak arus arus air kemana ngikut tuh buih ya, ke timur ikut ke timur ke utara ikut ke utara ke selatan ikut ke selatan gitu ya itu buih yang kedua buih itu kagak ada beratnya ringan dia ringan kagak ada bobotnya sama yang ketiga buih itu kagak ada isinya jadi kalau kita pegang buih kita remas gitu ampe udah ngepel gini tangan kita nggak ada isinya pak kosong nah jadi kenapa kita sekarang di di, tidak ditakuti oleh musuh karena kita kosong pak kita ini nggak berbobot dan kita ini ngikut angin aja ngikut arus saja kemudian yang ketujuh ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit wahan penyakit yang sangat mengerikan pak jauh lebih mengerikan daripada hiv aids daripada hepatitis demam berdarah tipes ya gagal ginjal apalagi sekedar covid 19 ini penyakit mengerikan pak Sahabat nanya, ya Rasulullah apa itu penyakit al -wahan? Kata Nabi, hubbud dunia wa maut. Cinta dunia dan benci dengan kema kematian. ya Kita orang beriman ini seharusnya merasa kematian itu dekat terus, Pak. Jangan pernah merasa kematian masih jauh. Dan karenanya tenimbang kita takut sama kematian, tenimbang kita benci sama kematian, mendingan kita bersahabat sama kematian. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita ketika kematian datang Jangan hendaknya kita benci Karena pernah Nabi mengatakan di hadapan para istri beliau Kalimat Yang selesai disampaikan oleh Nabi Salah seorang istri beliau yang paling cerdas komentar oh, langsung Siapa istri Nabi yang paling cerdas? Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu terkenal banyak meriwayatkan hadis Karena beliau banyak dijadikan tempat bertanya oleh para sahabat Ya, Aisyah ini paling cerdas, paling muda, paling cantik, paling cerdas Jadi Nabi pernah mengatakan begini kepada para, para istri beliau الله الله Barang siapa yang cinta, yang senang, yang suka ketemu Allah Allah pun cinta, suka dan senang ketemu dia Wa man Allah kariha dan barang siapa yang benci kagak senang kagak doyan ketemu dengan Allah Allah pun benci kagak senang kagak doyan ketemu dengan dia Nabi bilang begini Tiba-tiba Aisyah bilang apa Inna kunna maut ya Rasulullah kami semua kan benci dengan kematian ah gitu Padahal Nabi nggak ada ngomongin kematian di situ kan Nabi ngomong soal ketemu sama suka, ketemu sama benci, ketemu sama Allah kan? Terus apa kata Nabi? Laisa daging gak demikian. Bila seorang mukmin dijemput maut, maka malaikat datang kepada dia, memberikan bushroh kabar gembira kepada dia, dan memperlihatkan tempatnya di akhirat nanti yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebaikan nah akibatnya si mukmin yang mau meninggal ini menjadi senang lihat itu dan karena senang lihat itu dia ingin ketemu allah maka allah pun ingin ketemu dia suka ketemu dia amal kafir sedangkan orang kafir begitu maut menjemput dia malaikat datang juga ke dia ngasih kabar juga tapi bukan kabar baik kabar buruk dan memperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat nanti yang sangat mengerikan dan ini membuat dia nggak suka ngelihat itu sehingga dia nggak suka ketemu Allah, maka Allah juga nggak suka ketemu dia dengan dengan dia. Paham ya? Nah, jadi asalkan kita hidup dengan iman Pak, di dunia ini, insya Allah saat Allah takdirkan kita harus berhenti, dapat rezeki di dunia ini yang berarti mati, ya kan maka kematian kita ini akan di, didatangi oleh malaikat yang memberikan kita jaminan. Ya, makanya kadang-kadang ada orang-orang beriman tertentu yang setelah wafat tiba-tiba bibirnya senyum kan? Kenapa dia senyum? Karena sempat yang lihat itu dengan segala keindahannya dan itu membuatnya senang sekali. Masya Allah, utada. Ya, Allahumma innasaluka husnal khatimah. Yang kedelapan ini era di mana arwah mendominasi urusan publik urusan umum. Apa ini arwah Kata Nabi arwah bidah itu al Alfuaisiq al itu artinya orang bodoh, orang fasik. Jadi yang mimpin orang fasik, orang bodoh bukan orang cerdas bukan orang berilmu pak nah ini setidak-tidaknya 8 poin yang menggambarkan era kita sekarang pak dan saya mohon maaf saya pilih saja pak satu dari 8 ini untuk pagi hari ini dan jatuhnya pada nomor 3 saya akan membahas era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita berdasarkan hadis nabi yang berbunyi sebagai berikut qalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam Badiru bil a'mali muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan seperti malam yang gelap gulita. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah, Pak. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus bermunculan. Jadi Nabi peringatkan para sahabat bahwa suatu ketika di akhir zaman nanti akan datang suatu zaman di mana fitnah itu sedemikian banyaknya melanda dunia sampai-sampai dunia seperti malam yang gelap gulita, Pak? Dan kalau kita mau jujur, sekarang inilah zaman itu. Dan pengertian gelap di sini tentunya bukan gelap harfiah, ya Pak, ya, tapi gelap simbolis. Artinya kita masih melihat sinar matahari pagi hari, siang hari, sore hari, kan? Gelap itu baru malam hari saja, gitu. Tapi sesungguhnya kita hidup dalam kegelapan, kiasan. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi menubuhahkan, memprediksikan, meramalkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sampai-sampai menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Artinya nilai-nilai kegelapan mengepung kita lebih ramai daripada nilai-nilai cahaya. Mari kita ambil contoh, taat itu nilai cahaya, penilai kegelapan. Nilai cahaya Maksiat nilai kegelapan apa? Cahaya Kegelapan Mana yang lebih ramai hari ini? Maksiat apa taat? Maksiat Mana yang lebih ramai hari ini? Ma'ruf apa mungkar? Mungkar Mana yang lebih ramai hari ini? Keadilan apa kezaliman? Kezaliman Hari ini kezaliman dahsyat sekali pak hampir tiap hari kita dipertontonkan kezoliman di muka bumi ini nyari keadilan hari ini sulitnya luar biasa giliran orang muslim sedikit salah aja, wah wow, udah dibungkus langsung ya sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik mengolok-olok agama Allah dilaporin, kagetnya apa apain padahal yang namanya mengolok-olok agama itu kelas dosanya, bak, sama dengan kelas dosa mengucapkan semua agama sama yang berarti dosa pembatal Pembatal iman, hati-hati pak Istihzaubidin Kata para ulama, mengolok-olok agama Itu dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar Tapi dosa pembatal iman Ayatnya bagaimana? Ayatnya surat At-Tawbah ayat 65 66 Allah mengatakan Kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi Kuntum tas tahzi'un Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah kalian senantiasa berolok-olok, bermain-main, ya, menghina, ya. Terus di ayat berikutnya apa kata Allah? Lacaq syiru, nggak usah minta maaf. Kau kafir cuma ada imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah tadinya beriman, gara-gara mengolok-olok agama. Jadi mengolok-olok agama bukan dosa kecil, pak. Dosa yang menyebabkan orang yang tadinya masih beriman jadi batal iman jadi kafir. Murtad begitu Makanya kita kalau nonton Standing comedy, stand up comedy Terus ada pelawak, udah mulai ngelempet-ngelempet agama Matiin aja tuh TV Jangan ditonton Karena ikut tertawa dengan orang yang mengolok-olok agama Dosanya sama-sama yang mengolok-olok agama <trio> yeah? Jangan merasa senang pak Mendengar agama diolok-olok Dan intinya tuh empat pak Yang gak boleh disentuh diolok-olok Allah Ta'ala Rasulullah Muhammad S.A.W kita Al-Quran dan Dinul Islam agama Islam. Ini empat ini nggak boleh pak. Kita umat Islam orang-orang beriman siap bergaul sama siapapun, siap bercanda dengan siapapun. Tapi maaf kita tahu batas pak. Kalau udah bercanda yang empat ini maaf kita wasalam sorry gue nggak terlibat gitu. Ini empat ini ya harga mati ya. Makanya kalau kita mau teriak harga mati pak yang empat ini jangan yang lain pak jangan teriak e, harga mati apa. -apa? Yang harga mati itu Allah, Rasul Islam, ya kan? Kitabullah itu harga mati. Buktinya apa? Sampai mati ditanya malaikat nanti. Nggak ada di, di dalam kubur nanti ditanya, majin jin siatuka? Apa kewarganegaraan kamu? Kebangsaan kamu?" Kagak ditanya. Mana paspor kamu? Kagak ditanya. Yang ditanya apa? Siapa rob kamu? Allah. Apa din kamu? Agamamu Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepada engkau? Muhammad Rasulullah sallallahu dan gara-gara jawabannya benar semua, ada pertanyaan keempat. Mail muka dari mana ilmu kamu tahu tentang itu semua? Korok tuh kita bihi Aku baca Al-Quran aku imani, aku benarkan. Tiba-tiba dari langit terdengar suara. Sodakohab di hambaku sudah membenarkan. Langsung lapang kuburannya. Langsung datang orang yang wajahnya ganteng, pakaiannya cakep, aromanya enak dihirup, ya kan? Terus memberi kabar gembira, absyir, gembiralah kamu dengan hari yang dijanjikan untukmu ini. Dia nanya, mana? Entah, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kebaikan. Anah, amalu kesaleh. Aku amal salehmu yang akan mendampingimu sampai datangnya hari kiamat. Ya pak. Jadi di kuburan, nggak ada yang ditanya yang lain pak, nggak ada. Nggak ditanya politik, ya, kan? Sosiologi, ekonomi, kagak ditanya. Kedokteran, kagak ditanya. Pak farmasi, kagak ditanya. Yang ditanya empat ini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb mengenal siapa Rabb, ma'rifatul mengenal apa dinnya, ma'rifatul nabi mengenal siapa nabinya dan ma'rifatul kitab mengenal apa kitabnya. Ya, jadi kita boleh punya semangat cita-cita anak jadi S1, S2, S3, es krim segala macam gitu ya. Tapi percuma kalau nggak ngerti empat pokok permasalahan ini, Pak. nggak bisa ditawar nih, Pak. Ya. Makanya yang lain jawabannya gimana? Yang kakak ada imannya Man, rob, buka siapa rob kamu kata malaikat dia jawabnya apa ah, lah adri aku nggak tahu masa kakak tahu siapa robnya padahal waktu di dunia dia pede banget dia bilang robnya matahari ada robnya bulan ada yang bilang robnya salib ya kan yakin banget ya tapi di situ ya memang jawab bukan lisan pak yang jawab hati ditanya lagi madinuka apa agama kamu ah, gue nggak tahu padahal di dunia dia pede bener dia bilang agamanya Hindu, Buddha, ya kan, Kristen, ya kan. Ada yang bilang Kobunis, ya kan. Gua agamanya liberalis, macam-macam. Ya kan? Eh, di situ kagak bisa jawab. Nggak tahu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab hati. Dan hati tidak bisa memungkiri bahwa yang benar itu cuma satu, Islam. Semua orang di muka bumi ini tahu Pak, Islam itu yang benar cuma banyak yang ketutup udah hatinya. Karena salah salah gaul, karena salah pembinaan. Ditanya lagi, "Ma hadzal Siapa laki-laki yang diutus kepada engkau lah adri, aku enggak tahu. Kata orang sih dia teroris, kata orang dia doyan perempuan, kata orang sih dia begini, begitu yang jelek-jelek tentang nabi kita yang dia sebut." Ada pertanyaan keempat, "Ma ilmuka? Dari mana ilmu kamu?" Kagak ada pertanyaan keempat. Ngapa? Orang kagak tahu siapa robnya kagak tahu apa agamanya, kagak tahu siapa nabinya, kagak punya ilmu. Enggak perlu ditanya lagi yang keempat, "Dari mana ilmu kamu?" Enggak ada. Dan langsung dari langit terdengar suara apa? Karena baghdhi hambaku sudah mendustakan, lalu disempitkan kuburannya sedemikian rupa, terus menyempit sampai tulang-belulangnya hancur lebur dan dia kesakitan dan dia teriak yang teriakannya terdengar oleh seluruh alam ini ilah sakolein kecuali dua makhluk nggak bisa dengar, jin dan manusia nggak bisa dengar. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, Pak kalau kita bisa dengar gak mau tinggal di menteng atas ya? dan Nabi sudah mendoakan Nabi sudah pernah mendoakan ya Allah izinkan umatku bisa mendengar suara-suara di bawah tanah sama Allah gak dikabulkan akhirnya Nabi bilang oh karena jangan sampai ada seorang mukmin gak mau ngurus jenazah saudaranya kalau kita bisa dengar suara di bawah tanah kagak ada yang mau masuk liang lahat nganterin jenazah saudaranya Alhamdulillah kita gak bisa dengar Padahal semua makhluk selain jin dan manusia dengar pak teriakan orang-orang yang dijepit di dalam di dalam kubur itu. Baik. Nah jadi saudara rahimakumullah Sebelumnya kita sudah lihat betapa pentingnya seorang muslim paham kondisi zaman yang sedang dijalaninya. dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Ya. Inilah babak di mana Allah Taala menguji umat Islam dengan kekalahan sedangkan kaum kafir Yahudi Nasrani peradaban barat Eropa Amerika diizinkan Allah memimpin dunia ingat pak, izin Allah sama rida Allah tuh beda kita orang Indonesia kadang-kadang karena -kadang, kadang -kadang nggak ngerti bahasa Arab, kirain izin Allah sama rida Allah itu sama pak, nggak sama pak nggak sama ya, cuma banyak kita yang nggak bisa ngebedain sehingga begitu jadi nih wah capres yang gue dukung jadi berarti Allah ridho sama dia, paling lo itu <Rusri> gitu jadi, jadi Allah izin. Ridho nanti dulu. Lihat dulu kiprahnya bagaimana. negakin Quran Sunnah kak? Kalau negakin Quran Sunnah ya Allah ridho. Kalau kagak, dicampakkan Quran dan Sunnah. Maaf. Biar kata sejuta, dua juta, dua ratus lima juta, 300 juta orang bilang dia orang baik, orang lurus, orang lempeng ya kan? Maaf di mata kita orang beriman yang arti ya kan, bengkok dia, bengkok dia. Ya pak. Nah sekarang Allah izinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia. Apa itu berarti Allah ridho sama Yahudi Nasrani? Kazer, karenanya nabi pernah mengatakan 15 sahabat yang lalu ,ım. sungguh kalian umat islam nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan tata cara hidup, gaya hidup lifestyle, way of life, jalan hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga sekiranya mereka yang diikuti itu masuk lubang kadal kalian bakal terus saja ngekor sama mereka, terus sahabat nanya Ya Rasulullah al-yahu Ya Rasulullah, apa yang kau maksud bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani kata Nabi, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka dan tahu pak waktu Nabi sampaikan ini di hadapan para sahabat, para sahabat tuh cengok pak, bengong, kaget, bingung, heran. Kenapa? Karena para sahabat nggak pernah mengalami Yahudi Nasrani memimpin mereka, nggak pernah mengalami itu. Dan jangan salah kalau kita belajar sejarah perjuangan Nabi di Madinah, ada nggak orang-orang Yahudi? Ada. Di Madinah ada nggak orang Nasrani? Ada. Di Madinah ada nggak orang Musyrik? Ada. Cuman mereka. Tidak bisa tidak, harus hormat dan akhirnya tunduk sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dan para sahabat dahulu tidak seperti kita. Kita sekarang kan kayak buih di atas air. Kagak bobot, kagak ada isinya dan ngikutin arus sana kemari. Nah mereka enggak. Para sahabat itu dipimpin sama Nabi, berbobot semuanya. Ada isinya semuanya dan mereka semua arahnya jelas. ke satu arah saja, kiblat. Menuju Allah Ta'ala. Sementara hari ini kita kan ada yang kesono, ada yang kesono, ada yang kesono ya kan, keruan Gak gitu kan, ya. Nah, jadi saudara Purahima rupanya para sahabat dulu bingung, kok bisa nanti umat Islamnya ekorma Yahudi menasrani, tapi hari ini kalau kita mau jujur, nyari Muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke nasrani nasranian sulit apa gampang? gampang? Gampang. Dan hati-hati pak, saking gampangnya, kalau Anda lagi sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia termasuk itu saking hebatnya penetrasi pengaruh dari upaya Yahudi Nasrani menyesatkan umat manusia termasuk umat Islam. Nah, jadi era yang kita jalani sekarang ini, Pak, memang lagi zamannya Allah takdirkan umat Islam kalah. Pak, ini harus kita pahami. Allah punya skenario, Allah punya apa istilahnya jalan cerita kehidupan di dunia ini dan ternyata skenarionya hari ini kita sedang di bawah Pak posisinya. Di bawah garis merah ini kalau umat islam lagi di atas garis merah berarti umat islam lagi berjaya tapi ketika umat islam di bawah garis merah berarti umat islam lagi kalah nah kita lagi kalah sekarang dan jangan salah pak kita kalah ini belum lama pak belum lama kita kalah kita baru kalah sejak tahun 1342 hijriah alias 102 tahun yang lalu pak pakai kalender hijriah kalau pakai kalender masehi 1924 sekarang 2022 98 tahun yang lalu pak kita kalah Allah nyatakan Cukup umat Islam mimpin sekarang Aku kasih kepada Barat Eropa Amerika Yahudi Nasrani ya Dalam rangka Allah menguji Gimana umat Islam Dan kita berjaya Pak nggak sebentar Pak Kita mimpin umat manusia Pak Umat Islam ini nggak setahun dua tahun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Seratus tahun Dua ratus tahun nggak Pak Seribu tiga ratus puluh dua tahun Pak kita mimpin dunia makanya nggak pantas kalau kita punya mentalitas pengekor nggak pantas Pak kita ini pantasnya jadi mentalitas pemimpin Pak karena kita sudah punya pengalaman mimpin 1342 tahun Pak cuma karena begitu kita kalah Yahudi Nasrani mimpin dunia ini wow dan Allah izinkan mereka menguasai science teknologi ya kan telekomunikasi internet dan lain sebagainya ya kan mereka gunakan semua itu untuk menyesatkan manusia cuman dalam tempo satu abad lebih sedikit banyak di antara kita yang akhirnya ngekor sama mereka. Kayak lupa dengan sejarah. Padahal sejarah kita ini sejarah kejayaan, Pak. Ya, Di zaman dulu kita berjaya, Pak. Nggak ada ceritanya, harus pakai paspor, Pak. Pindah dari satu negeri Islam ke negeri Islam. Nggak ada ceritanya, Pak. Paspornya apa? Dua kalimat syahadat. Nah, ini saudara. Ya, kan? Imam Bukhari itu dari mana? Dari Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Asia Tengah, Pak. Jauh, Pak, dari Mekah, Madinah. Tapi Imam Bukhari dalam rangka memeriksa satu hadis saja, itu keliling ke Suriah, ke Lebanon, ke Palestina, ke Mesir ya kan? Keliling, Pak. Tapi enggak ada tuh di negeri-negeri itu ditanyain nama yang penghuninya, ahli ahli tempatnya, Ya kan Imam Bukhari mana? Paspor enggak ada ditanya. Cukup dia. dia dengar azan dia datang ke Mesir, oh ini saudara kita. Tapi hari ini, Pak, boro-boro lewatin perbatasan, Pak, masuk malah aja pakai syarat naik kereta aja pakai syarat naik pesawat aja pakai syarat syaratnya apa? micin tau micin? Ya kan? kan parah pak sejak kapan micin jadi syarat Itu. tapi hari ini kita dipaksa pak ya, makanya Nabi bilang fase keempat fase kita sekarang ini adalah fase siapa? fase mulkan jabria, penguasa-penguasa yang doyan memaksakan kehendak maka kalau kita ngerti skenario ini Pak kita nggak kaget gitu, ngadepin zaman ini oh emang udah zamannya kita yang salah, ngarepin pemimpinnya ngerti gitu loh, toleran gitu ya, sayang sama umat, rahmah sama umat, adil sama umat, ya kita yang salah yang salah jadwal lo loh gitu. jadwalnya lagi siapa? lagi mulkan Jabriya, dari penguasa-penguasa yang memaksain kehendak, kehendak siapa? kehendak entah siapa, setan bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang pasti gitu loh jelas ya pak nah jadi saudara rahimakumullah selanjutnya, ya maaf ini saya jelaskan dulu sewaktu kita berjaya pak umat islam berjaya yang kita perkenalkan kepada umat manusia lain sistem hidup yang fondasinya iman tauhid karena yang berjaya orang-orang beriman nah begitu kita kalah Lalu kaum kafir yang naik ke atas panggung kepemimpinan dunia ini, kira-kira tuh kafir Yahudi Nasrani mau nggak meneruskan sistem iman tauhid ini? Mau nggak mereka teruskan? ya nggak ya, mau, kata anak Betawi apa? Beriman kagak, bertauhid kagak? Mana mungkin mereka menerusin sistem iman tauhidnya nggak? Berarti yang mereka terusin, yang mereka bikin apa sistem apa sistem kafir syirik, Pak? Jadi istilahnya selanjutnya kaum kafir Yahudi ini, Nasrani ini merancang. Membangun, mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik Yang mereka kasih nama pak Namanya apa? Namanya pakai bahasa latin pak Novus Ordo Seclorum Yang kalau pakai bahasa Inggris namanya New World Order Terjemahannya tatanan dunia baru Nah kalau kata Ahmad Thompson Penulis muslim berkebangsaan Inggris Istilahnya tatanan dunia baru Kagak lain, kagak bukan adalah apa? Sistem Dajau jadi sistem dunia hari ini adalah sistem yang dibangun oleh antek-antek Dajjal Pak dalam rangka menyambut pemimpin mereka siapa pemimpin mereka Dajjal. Jadi tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk gelar karpet merah nyambut hadirnya juru selamat mereka Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk ikut mendukung sistem ini. ya. Yang berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat Dajjal. Fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Bayangkan fitnah yang paling dahsyat kita disuruh ikut nyambut, Pak. Ya, Mestinya kita apain tuh fitnah paling dahsyat? Kita perangi Dajjal itu. Eh, malah kita disuruh nyambut. Dajjal belum keluar sekarang, Pak. Tapi sistem hidup dunianya hari ini sudah sistem yang memang dibuat sedemikian. Rupa kalau Dajjal nongol langsung jadi rajanya, jadi pemimpin tertingginya. Nah, jadi sistem kafir syirik yang kita hadapi sekarang ini hakikatnya adalah sistem dajjal. Terus ini simbol lembaga internasional yang katanya ngumpul lah di situ berbagai bangsa dunia, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, yang disebut PBB. United Nations, ya, ini kan simbol PBB nih Pak. Ini simbol depan layar Pak. Tapi simbol sesungguhnya yang mana? Ini simbol sesungguhnya, nggak terlalu jelas ya kelihatannya. ini saya perjelas. Ini simbol sesungguhnya, Pak. Ini simbol sesungguhnya, Pak. Dan simbol ini sengaja ditaruh di lembaran uang kertas ini. Ini uang kertas apa nih, Pak? Dollar Amerika ya. Kalau duit cepet banget kita tahu ya, ngerti gitu, kenal kita, ya kan? Cuma pahami, Pak. Ini gambar ini cuman ada di uang pecahan satu dolar amerika 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar, kagak ada gambar ini pak kenapa mereka pilih di satu dolar? karena satu dolar tuh murah belas ribu perak anda pergi ke bank, ya kan, atau money changer mau beli satu dolar gampang, anda cuma butuh modal belas ribu kan jadi dengan kata lain, karena ditaruhnya di satu dolar banyak orang bisa ngeliat karena modalnya belas ribu doang nah ini di sini ada tulisan the great seal apa artinya the great seal seal itu artinya materai, stempel great itu artinya agung mulia, suci jadi stempel yang suci stempel yang mulia, stempel yang agung nah gambarnya apa gambar piramid kepotong bagian atasnya tapi di bagian atas yang kepotong itu ada segitiga di atasnya ngawang-ngawang, belum nempel gitu pak di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya atau mata sebelah yang bagi umat Islam, mata sebelah mata tunggal simbol apa itu dajjal? Satu-satunya umat yang nabinya jelaskan dajjal itu kayak apa ciri khasnya. Ciri khasnya adalah bermata sebelah. "Awar," kata Nabi, "itu cuma umat Islam." Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Semua nabi sebelum Aku sudah menerangkan, memperingatkan kepada umatnya masing-masing tentang fitnah dajjal, tetapi Aku akan jelaskan pada kalian sesuatu yang nabi-nabi dulu nggak pernah jelaskan." Inna wa inna rabbakum bi Sesungguhnya dajjal itu bermata sebelah Sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah Jadi kita diperkenalkan sama Nabi kita Lalu di sekeliling segitiga ini Pak Ada garis-garis keluar Seolah-olah ingin mensyaratkan Bahwa segitiga bermata tunggal ini sumber cahaya Pak Sumber petunjuk, sumber bimbingan Pak tapi sengaja dibikin belum nempel. Kenapa? Karena mereka ingin mengatakan, dia belum datang, cuma bakal datang. Dia belum mendarat, tapi bentar lagi landing dia, mendarat. Terus mereka tulis di bawahnya, novus ordo seclorum. Nah, apa artinya ini? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi, novus ordo seclorum artinya tatanan, dunia, baru. Nah, ini kan kita kembali ke sini nih, Pak. Jadi di sini mereka ingin merancang mendirikan tatanan dunia baru. Yang berarti mereka nyuruh kita melupakan tatanan dunia lama. Tatanan dunia lama itu apa? Sistem iman tauhid. Makanya semua pihak yang menyanjung-nyanjung tatanan dunia lama itu bakal dibungkus, Pak. Jangan coba-coba ngomongin khilafah. Lo dibungkus langsung karena khilafah tuh tatanan dunia lama. Sekarang kita udah masuk ke tatanan dunia baru, lupakan itu. Dan hebat pak mereka mengutak-atik opini masyarakat sampai ke tingkat di Indonesia, negeri berpenduduk terbesar di dunia, nggak perlu orang kafir yang teriak-teriak nolak tatanan dunia lama sistem iman tauhid, tetapi yang teriak-teriak orang Islam sendiri di negeri ini. Makanya orang kafir di negeri ini pak udah wang kaki pak udah mau kaki uh itu muslim muslim yang teriak-teriak ribut satu sama lain mereka. Nah jadi saudara kurahimu Di atasnya ada lagi kata-kata bahasa Latin unwequippedis apa artinya he has favored our undertaking. Artinya dia si mata sebelah ini telah merestui berbagai upaya-upaya kami upaya apa? upaya merubah sistem dunia yang tadinya penuh keimanan dan ketauhidan menjadi sistem dunia yang penuh kekufuran Dajjal, kesyirikan Dajjal begitu ya nah dalam bukunya Dajjal di Antichrist penulisnya namanya Ahmad Thompson terjemahan bahasa Indonesia buku ini sistem Dajjal, dia berpendapat ada tiga sisi dari Dajjal ada sisi oknum Dajjalnya individu Dajjalnya yang sekarang masih belum keluar dan Nabi Muhammad kalau bicara tentang Dajjal yang dimaksud itu oknumnya terus yang kedua peradaban sistem Dajjal ini sama yang ketiga kekuatan gaib, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar nah ini bukunya pak, ini aslinya bahasa Inggris, bagi yang bisa baca Inggris dan doyan baca bahasa Inggris, bisa dicari ini buku ini Ya, kalau terjemahannya ini, sistem Dajjal bahasa Indonesia ini terbit tahun 2000 pak penerbitnya dari bandung penerbit semesta tahun 2000 dia terbit tapi maaf dia cuman beredar di pasar di toko buku selama 2 tahun habis itu kagak ada sama sekali satu pun buku sistem dajjal ini kagak ada gramedia nggak ada gunung agung nggak ada bang buyung senen tuh kagak ada nggak jual dia ngapain diborong sama sistem dajjal karena ini buku membongkar sistem dajjal ini dijelasin satu persatu ya kan Bidang politiknya, ekonominya Kedokterannya, farmasinya Dibeberin pak kerusakannya pak Nah Alhamdulillah tahun 2013 Terbit lagi terjemahan oleh penerbit lain Zahira namanya 2013 Kayak gini bukunya, saya nggak tahu hari ini masih ada Atau tidak, kalau masih ada silahkan anda bisa cari Di toko buku anda bisa beli Nah jadi kata Ahmad Thompson ada 3 aspek 3 sisi dari Dajjal, individu oknumnya Ini yang belum keluar pak ya. Ini yang Nabi jelaskan dalam berbagai hadis Beliau tentang Dajjal Kemudian sistem Dajjalnya Ya, yang kelihatan di depan mata kita bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, hukum, pendidikan farmasi, kedokteran, pertanian, peternakannya semua bidang kehidupan pak udah diacak-acak sama sistem dajjal ini nah tapi ada the unseen force kekuatan yang tidak tampak nah kekuatan tidak tampak ini inilah antek-antek dajjal di belakang layar yang bikin secret society secret society itu artinya organisasi rahasia pak diantaranya namanya Lobby Yahudi ada yang namanya Freemasonry ada yang namanya Illuminati ada yang namanya Kabbalah ada yang namanya Knight Templar ya dan ini anggotanya siapa? oh petinggi-petinggi pak hampir semua Presiden Amerika pasti masuk Freemasonry masuk Illuminati ya yeah. petinggi di Indonesia ada nggak? Allah oh, malah ya yeah. kalau ngeliat gelagat belakangan ini sih kayaknya iya juga gitu <laughs> Soalnya ini organisasi iblis nih, Pak. Ini organisasi iblis. Ya. Jadi di dalam pertemuan rahasia mereka ini, Pak, ada dua agenda besar yang mereka kerjakan. Agenda pertama adalah agenda merancang, ya, program-program yang bisa merusak umat manusia, termasuk membunuh umat manusia. Menyesatkan umat manusia. Itu agenda pertama. Agenda kedua apa? Mereka mengadakan penyembahan ibadat kepada iblis dalam pertemuan-pertemuan rahasia itu dan ketika mereka hadir dalam pertemuan ritual seremoni ya peribadatan pada iblis itu mereka melakukan apa yang disebut dengan pengorbanan ada yang dikorbankan pak ada yang dipersembahkan untuk iblis dan biasanya dipersembahkan tuh nyawa hidup pak yang dibunuh rame-rame di situ misalnya anak bayi dihadirkan disembelih di situ darahnya dikumpulin ini kan dibagi-bagi diminum Potong-potong dagingnya dimakan dipunyapunyak, dan itu diyakini bisa mengawetkan umur mereka, pak. Ya namanya udah kerja sama sama iblis. Jadi sosok-sosok elit global seperti Bill Gates, George Soros hampir bisa dipastikan pasti masuk ke organisasi beginian, pak. Kenal Bill Gates, pak? Kenal? Nggak kenal. Ya. <laughs> Bill Gates itu tampil Sebagai orang yang seolah-olah peduli Dengan masyarakat luas Pak, terutama masyarakat miskin Padahal dia yang menyebar luaskan Ya penyakit Pak Dia yang bikin virus, dia yang bikin Antivirusnya ya, Itu zaman dulu, zaman dia bikin Apa namanya, uh, Microsoft Komputer, tahun 80an Dia dulu mainnya di komputer, nah sekarang dia mainnya Di manusia, dia yang nyebarin Virusnya, kemudian Dia yang jamin ada antivirusnya Gitu, Terus yang kagak ngerti, oh iya cari antivirus ikut, ngantri rame-rame gitu. padahal katanya waktu lagi rame-ramenya virus itu nggak boleh ngumpul rame-rame eh giliran antivirusnya, oh rame-rame ngumpul -rame, bondong -bon -bon -bon gitu, kagak apa-apa dimana akal sehat nih ya. micin pak, micin gitu. nah jadi saudaraku rahimakumullah termasuk sosok George Soros tahu George Soros? Bill Gates, George Soros, Yahudi pak mereka, Yahudi dan mereka itu kategori crazy rich istilahnya kayaknya kaya yang gila-gilaan pak, Kaya raya, luar luar biasa Dan mereka ini sudah nggak bisa dikatakan sebagai warga negara tertentu, bukan? Mereka udah jadi warga dunia, Pak Warga dunia Global citizen Mereka pergi ke negeri manapun Lolos, bablas saja Termasuk dia datang ke Bali kemarin sini kan, Bill Gates Nah, George Soros itu juga kaya raya luar biasa dan dia kerjanya apa? Kerjanya mainin negara-negara, ya kan, dengan duitnya. Dia gelontorin duit banyak, dia suruh demo besar-besaran di Hong Kong, berpekan-pekan kacau negeri Hong Kong. Itu kerjaan dia, apa? Yahudi. Saya pernah jalan-jalan di Gramedia, lihat ada buku judulnya otobiografi George Soros. Jadi, tentang dirinya riwayat hidupnya dia tulis sendiri. Bukunya tebus gini, Pak. Gambar depannya wajahnya George Soros, Yahudi Tengik tuh. Ya. Saya baca depannya, kata pengantarnya. Nah, ada bagian, saya ingat menurut tuh. Sampai bahasa Inggrisnya saya ingat. When I was a little child, I did not believe in God. Ketika saya dulu masih kecil, masih anak-anak, saya gak percaya adanya Tuhan, katanya. But when I became a teenager, I believe there is God. Tapi begitu saya jadi remaja, saya percaya ada Tuhan and God is me gitu. dan Tuhan itu Hah? saya <laughs> itu Yahudi pak emang Yahudi itu paling doyan pak nantangin Allah paling doyan mereka nah sekarang yang mimpin dunia Yahudi pak makanya kelakuan mereka merasa diri mereka God, Tuhan mereka boleh berbuat apa aja di muka bumi sekarang ini. Ya? Ya? makanya kalau kita nurut aja sama mereka ya maaf kata pak kita udah menghamba kepada selain Taala. yang dosanya kelasnya apa batal iman Riddah na Nah jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal Karena punya karakter seperti Dajjal Dajjalnya belum nongol Tapi karakter tatanan kehidupannya itu udah kayak Dajjal Nabi Muhammad SAW bersabda Bila mana Dajjal nanti keluar Dia akan mengumumkan dirinya sebagai Rob Sebagai Tuhan Ya Dajjal nanti kalau keluar dia akan datang ke semua negeri Semua kampung dia bilang apa rabbukum, Aku Rob kalian Persis kayak ucapan siapa Fir'aun ya Cuma kalau Fir'aun ada tambahan embel-embel belakangnya, Ana Rabbukumul A'la, Aku Rob kalian yang maha tinggi. Dan dulu Fir'aun cuma punya kekuasaan, Pak. Kalau Dajjal nanti bukan hanya itu, tapi dia punya ilmu sihir yang canggih. Atas izin Allah. Dengan satu telunjuk, dia tunjuk ke langit, yang ya sama amtir, hai langit, turunkan hujan. Turun hujan, Pak. Dengan izin Allah. Dia tunjuk ke bumi, dia bilang, hai tanah, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Keluar tumbuh-tumbuhannya atas izin Allah Taala tentunya. Nah jadi mereka yang membenarkan Dajjal sebagai Rob akan dikasih surga sama Dajjal. Mereka yang mengingkari Dajjal sebagai Rob orang-orang beriman. Jadi nanti kalau ada Dajjal nongol di satu wilayah ada orang-orang berimannya, Dajjal bilang ana Rob hukum orang beriman akan jawab Rob Rabb kami Allah. Anta al Dajjal kamu ini sang penipu Dajjal. Nah Dajjal marah sama orang-orang beriman ini karena mengingkari dia sebagai Rob. Dikasih neraka sama Dajjal. Dikasih kesulitan hidup sama Dajjal. Nah sistem hari ini juga begitu pak. Siapa yang mau nurut, doyan di micin ya kan? Boleh masuk mal, boleh naik kereta, boleh naik pesawat. Tapi maaf, yang kakak micin ya kan? solo di rumah aja stay at home. Di penjara, di rumah sendiri. itu work from home. Kerja dari rumah, study from home. Ya kan dari rumah, shop juga online. Itu dari rumah ya kan? Yang anehnya, micin kagak boleh online. Itu yang aneh. Micin kok datang sendiri? Ayo rapet rame-rame, ya kan? Antri. Itu doyan lagi. Itu yang aneh, lebih aneh lagi. Kenapa giliran belajar mesti dari rumah? Giliran kerja mesti dari rumah, belanja juga dari rumah. Eh, giliran micin, Pak, datang sendiri. <gifat> Itu yang aneh, Pak. <gifat> Mestinya kan micin juga boleh online dong. Ya kan? Iya. <gifat> oh, nah, jadi Saudaraku -oh rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, Para sahabat suatu ketika menyebut-nyebut di dekat Rasul sallam tentang dajjal. Nabi mendengar mereka berbincang soal dajjal, langsung Nabi bersabda, "Sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya dajjal." Dan tidaklah ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini sejak adanya dunia ini baik fitnah yang kecil maupun yang besar kecuali dalam rangka menjemput datangnya fitnah dajjal jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu Rahim tabiat fitnah itu kayak gunung Pak makin lama makin nanjak yang berarti makin ringan makin berat makin berat Pak tapi Nabi kasih kasih kunci, kuncinya apa barang siapa yang selamat ngadepin fitnah yang level gunung masih di bawah ya kan dia bakal selamat ngadepin yang berikutnya. Dia selamat lagi dia yang level berikutnya. Dia berikutnya selamat. Terus kalau sampai umurnya pas dajjal muncul puncak fitnah itu puncak gunung fitnah itu ya kan muncul dia akan selamat ngadepin fitnah dajjal. Sebab sebelum si dajjal yang utama itu muncul pak dunia ini nanti sebelum dajjal itu dipenuhi dengan Dujail, dajjal dajjal-dajjal kecil. Pak Nah barang siapa yang sekarang ini kena sama dajjal yang kecil aja? nanti pada tahap berikutnya, bakal lebih kena lagi, bakal lebih terprosok lagi, terus begitu, makin terprosok, makin terprosok, sampai giliran dajjal yang beneran muncul, dia ngomong, ana rab dia langsung bilang, ancar rab dong kau rob kami, udah kami nanti-nantikan kau, tolong, tolong kami, gitu, jadi bergantung sama, sama dajjal, bukan bergantung sama Allah, ta'ala, ya. nah yang terakhir, Allah kemudian, sudah menerangkan dalam sebuah ayat, yang sesungguhnya termasuk wirid, Pagi sorenya orang beriman, Pak. Surat Al-Baqarah 257. Di dalam ayat ini Allah jelaskan manusia cuma terbagi dua, Pak. Nggak ada jenis ketiga, keempat, kelima. Nggak ada. Cuma dua. al amanu dan al kafaru. Nggak ada jenis ketiga, keempat, kelima. Ya. Munafik di mana? Ya di sebelah kiri. al kafaru. Karena orang munafik itu hakikatnya hatinya sejalan dengan hatinya orang orang kafir. Wa minan nasi ma yakulu. Amanna billahi wa bil yaumil akhir bimuminin kata Allah dalam surat al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang ngaku ngaku aku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman kata Allah. Ini munafik. Berarti hatinya sama kayak orang kafir kan Gak beriman sama sama Allah dan hari akhir. Nah jadi kata Allah Allahu amanu nur. Allah, Allah walinya orang-orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman kan tadi sudah kita bahas pak kita sekarang hidup dalam kegelapan kan kiri kanan depan belakang kegelapan nilai-nilai maksiat lebih ramai dari taat mungkar lebih ramai dari ma'ruf keadilan eh kezoliman lebih ramai dari keadilan dan seterusnya nah kalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita keluar pak dari kegelapan ini menuju cahaya sekalipun sekeliling kita gelap ya tapi syaratnya jadikan Allah sebagai wali wali itu artinya apa? pemimpin, pelindung, penolong pak. jangan cari pemimpin lain, pelindung lain penolong lain selain sayang Allah. Anda perlu pelindung? Allah. Allah Anda ingin cari kepedulian dari pihak tertentu, Allah yang paling peduli. Jadi jangan cari pelindung ya kan? <laughs> Apa tuh namanya? Peduli lindung. Yang paling peduli itu Allah, yang paling melindungi itu Allah, bukan yang lain, apalagi sekedar peduli lindung. Gitu. Berarti ya Pak? nah sebaliknya orang kafir wali-wali mereka siapa waddini nak aulia orang kafir tu wali mereka tu ta'ghut ta'ghut tu apa syaitan dan siapapun yang loyal setia pada syaitan itu taugut nah yang menarik pak ketika menyebutkan Allah sebagai wali menggunakan kata wali sedangkan ketika menyebutkan orang kafir walinya taugut pakai kata aulia apa bedanya wali itu satu tunggal kalau aulia itu banyak wali pak banyak pelindung, banyak pemimpin, banyak penolong tapi kalau Allah Allah tuh ahad, cuma satu. tapi kalau orang kafir menjadikan togut sebagai wali pak setan sebagai wali, setan tuh banyak ada togut ukuran S small, ada togut ukuran M medium, ada togut ukuran L large, ada togut ukuran XL double XL, triple XL ada togut level desa togut level kota, togut level kabupaten ya, level provinsi level negara, level dunia Nah jadi orang kafir itu wali mereka taubat setan ya akibatnya apa menjadikan taubat sebagai wali keluarlah mereka dari cahaya menuju kegelapan kekafiran. Gitu. Nah yang mimpin dunia sekarang walinya taubat Yahudi Nasrani ini walinya taubat pak. Terus kita mengharapkan lewat mereka kita bisa menuju jalan kebaikan dan kebenaran mustahil pak. Ya dan Allah mengancam mereka narihum fiha mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya kok, kok jadi penghuni neraka karena walinya setan sedangkan setan sudah berbulat tekad menjadikan hamba-hamba Allah nantinya masuk sama mereka ke dalam neraka bareng kata Allah sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh maka perlakukan setan sebagai musuh inna sesungguhnya setan setan hanya mengajak kelompoknya, rombongannya, konco konconya partainya, agar menjadi penghuni neraka bersama mereka. Nah, kalau kita jadikan Allah sebagai wali, kita kemana? Ke jannah. Karena Allah ngajak kita ke Darussalam, ke negeri kesejahteraan, yaitu jannah. Tapi kalau kita menjadikan setan sebagai wali, Pak cepat atau lambat, ya api ujung-ujungnya. Gitu. Nah, jalannya gimana, Pak? Menjadikan Allah sebagai wali, jalannya ini dia. Surat Ibrahim ayat pertama. Alif lam ra Kitabu, nasa nur Alif lam ra Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad Shallallahu alaihi agar kamu keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka Allah taala menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji Dulu waktu nabi diutus di tengah-tengah kota Mekah ya, Itu jazirah Arab pun tenggelam dalam zulumat, dalam kegelapan pak Zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah Syirik di mana-mana Terus turunlah ayat demi ayat Nabi dan para sahabat memperjuangkan ayat-ayat itu Akhirnya Jazirah Arab berubah Tadinya dalam gelap gulita jadi dalam terang-menerang Nah kita pun demikian pak Sekarang kita hidup di era gelap gulita pak Caranya gimana supaya kita rubah jadi cahaya? Caranya adalah masing-masing kita, di rumah, di keluarga masing-masing, hidupkan Al-Quran, Hidupkan Al-Quran. Dan kalau saya katakan hidupkan, jangan berhenti pada tilawah saja. Jangan berhenti pada menghafalkannya saja. Tetapi yang sangat amat penting adalah kewajiban tadabur memahami isi Al-Quran, Pak. Gitu. Makanya saya anjurkan semua kita Tolong perintahkan anak istri masing-masing dan mulai memerintahkan dari diri sendiri Agar setidak-tidaknya pernah sekali aja Membaca terjemahan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai Anas An Karena Al-Quran bukan bahasa kita, bahasa Arab Kita gak ngerti bahasa Arab Saat kita tilawah emang langsung ngerti yang kita bacakan Enggak. Maka jembatan pertamanya untuk tadakburi Al-Quran adalah Membaca terjemahnya kalau kita udah rajin baca terjemahannya, Pak, lama lama kita penasaran, oh ada kata ini dalam Al-Quran, apa nih artinya? Nanti kita ingin lebih dalam lagi, nah lebih dalamnya caranya gimana? Baca tafsir, Alhamdulillah, kitab tafsir sekarang sudah banyak juga terjemahan Bahasa Indonesia, kan? Jadi, tolong hentikan julukan orang awam, Ustadz, saya orang awam, jangan terus ngakunya orang awam, mulu, gitu, ya kan? Ya. Pensiun jadi orang awam, Pak. Dan jembatan paling pertama untuk jadi orang yang gak awam adalah apa? Akrab dengan kitabullah, Dengan Al-Quranul al Karim ya. Di dalam Al-Quran gak ada ancaman orang gak tilawah Gak ada ancaman orang gak menghafal Tapi ancaman gak tadabur itu ada Catat surat Muhammad ayat 24 Kata Allah <tuh -tuh. Apakah mereka nggak tadabur al Berusaha memahami isi al Ataukah hati mereka sudah terkunci makanya ada pak orang tilawanya Masya Allah, hafalannya lumayan banyak tapi kalau dikasih nasihat ngeyel pak ada nggak orang begitu ada kenapa dia sangka kewajibannya cukup tilawah cukup ngafalin padahal nggak ada kewajibannya sangat amat penting yaitu tadabur memahami isi al-quran dan jembatan paling pertama apa baca terjemahannya pak akrabkan diri kita kepala kita akal kita pikiran kita dengan makna al quran itu Nanti pelan-pelan kita akan menyadari, oh cahaya mulai bersinar di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita Insya Allah Nah Bapak dan Ibu Rahimah Kemal, saya cukupkan hari ini sampai sekian Ini sudah jauh lewat syuruk ini ya, Dan apa namanya, sebelum saya tutup, bagi Bapak dan Ibu yang doyan belajar, ya kan, saya anjurkan baca buku-buku ini Pak Ini satu, ada buku ensiklopedia akhir zaman, karya ulama dari Palestina, Dr. Muhammad Al-Mubayyad Ya, untuk memesannya Anda bisa kontak ke nomor WA SMS ini. Ada juga buku negeri-negeri akhir zaman. Ini isinya hadis-hadis Nabi tentang negeri-negeri yang disebut sama Nabi 15 abad yang lalu yang nanti menyangkut kejadian-kejadian di akhir zaman. Misalnya disebut tentang Syam, tentang Yaman, tentang Khurasan, tentang apa namanya? Uh, Irak ya. Ini negeri-negeri akhir zaman, Pak. Kemudian ada kumpulan hadis 400 hadis tentang akhir zaman. Dan sudah terpilih hadis-hadisnya, enggak ada yang lemah, enggak ada yang palsu Ini hadisnya minimal Hasan, maksimal Sahih. Terus ada misteri Dajjal akhir zaman dan ada kita berada di akhir zaman Nah buku-buku ini menurut saya kalau anda baca, pelan-pelan anda akan memiliki wawasan ilmu tentang akhir zaman yang memang sangat penting hari ini Pak Karena kita banyak yang tidak sadar bahwa kita sudah berada di akhir zaman Pak Jadwal keluarnya Dajjal kayaknya udah deket nih Pak Makanya kita harus siap-siap dengan cara kita berilmu, ya berpengetahuan tentang hal-hal seperti ini. ya. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang Allah berkahi. Mudah-mudahan malaikat tadi ikut hadir bersama kita, mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang menuntut dan mengajarkan ilmu. Karena Allah semata. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh